serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar love tentunya. Baiklah para Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini bang Imin akan memberikan vitamin bahagia untuk kalian semua dan kabar terbaru seputar idola kesayangan kita. Kekabar pertama persahabat yang kita lihat aja ada sebuah unggah spesial momen ketika di acara Cinta Abadi Leslar episode terbaru hari ini Luar biasa banget ya di akhir acara kita disuguhkan kebahagiaan yang semakin bangga kepada idola kita Ritki Bilar persahabat yang lagi dongengin BBL Yang mana dongenginnya persahabat ya dengan tentu membaca ayat-ayat sejak Al-Quran Allah banget ya mudah-mudahan BBL nanti tumbuh menjadi anak yang soleh amin ya robbal alamin postingan tersebut juga ini terhapus kembali oleh akun Lesla underscore banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para fans sejati yakni dari akun Ermi underscore ZA123 mengatakan dalam kolom komentar Bismillah, nonton CL hari ini terharu banget Dan diakhiri dengan adem di hati Bahagia, saya selalu leslar konoha terus berkarya Amin, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan saja Idola kesenangan kita selalu diberikan kesehatan Dan selalu banyak dukungan, support dari orang-orang yang tulus Mencintai mereka berdua untuk berikutnya, kita lihat juga persahabat Ini adalah unggahan spesial terbaru Yang mana tim Lesnar Entertainment ada di tempatnya Irfan Hakim Persahabat yang perhatikan Ini diunggah oleh akun family unskull Lesnar23 Yang meripos unggahan dari kawan potret Di rumahnya Irfan Hakim ada tim Lesnar nih Katanya tuh berarti dedek ikut tadi ya Tapi di mobil katanya tuh Masya banget ya Dan kita lihat juga Keunggahan dari IGS-nya Bang Adlin. Wow, tepat sekali persahabat ya. Setelah dari Grand Opening Made in Great, persahabat ya. Dirajasi Cikarang, Langsung aja idola kesayangan kita ke tempatnya Airvan Hakim. Wow, masalah banget ya. Pasti ada kejutan sesuatu kembali yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat, dia perhatikan Ada sebuah ungan special moment ketika Saat tentunya Kakak Rifki Bilar ini tiba Di lokasi Grand Opening Rajasi, langsung saja Mama Leslar ini Antusias banget persahabat, dia heboh Menyambut kedatangan Sang idola, Masya Allah banget Perhatikan Leslar Lovers Indonesia, tentunya Berkumpul di Lokasi tempat Grand Opening Raja Sici Karang Persahabat ya, sungguh bahagia Sungguh kita merasa bangga Alhamdulillah dukungan dari Orang-orang yang tulus, semakin kompak Dan semakin solid Momen tersebut pun ini Diri oleh angkul Lensi Official ada kalimat kalian juga yang dituliskan di postingan tersebut, emak-emak selalu terdepan. mak begini, gak dicari lagi di rumahnya ya. Aduh, masalah banget ya. Kalau udah urusan emak-emak, pastinya selalu nomor satu persahabatan. Dan kita lihat juga di kolom komentar. Banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan dari para fans sejati, salah satunya dari akun Instagram. Istiyanichin mengatakan di kolom komentar, Alhamdulillah, Leslar jadi benteng ya. Lesli tiap mau off air juga. Lesli lovers jadi benteng, lindungi idolanya. Plus nanti ada Leslar juga, kompak selalu kalian ya Leslar, masya Allah banget ya. Alhamdulillah, kita mempunyai fanbase yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid Untuk berikutnya, perhatikan juga Sebuah unggahan special momen nih Aduh, cute banget ya idola kesayangan kita Dede Elasi sampai menjewer Telinganya kakak Bilar tuh Aduh, gemes banget ya Ada-ada <gifat> aja kelakuan yang selalu dilakukan Oleh idola kesayangan kita ini Mudah-mudahan selalu berbahagia Dan selalu diberikan kesehatan dan kita lihat juga persahabat ya di sini ada tanggapan yang diberikan dari akun selvia7863. Gemes banget loh, gemes banget loh katanya tuh saking gemesnya melihat kekiutan keuangan dari Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya juga persahabat ya ada kabar terbaru dari Bang Adlin. Baru saja mengunggah sebuah postingan di IG-nya tepatnya masih di tempatnya air Hakim, hangat sahabatnya lagi videoin bang awan potret Waduh pastinya bakal ada sesuatu kejutan nih yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita mudah-mudahan dicurahkan vitamin bahagia yang kita dapatkan jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Tour update dan terhadap yang selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.